Selamat pagi pecinta kereta api Masih ingatkah dengan perjalanan saya menelusuri bekas jalur ganda dari stasiun Wonokromo sampai stasiun Tarik? Kali ini saya akan menelusuri kembali bekas jalur ganda tersebut Bisa dibilang kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang hanya sampai sebelah timur stasiun Tarik saja Ternyata di sebelah barat stasiun tarik masih ada kelanjutannya. Bekas jalur sepertinya masih berada di sebelah selatan jalur aktif. tampak sebuah bangunan yang terlihat seperti fondasi sinyal mekanik Beberapa meter ke barat, terdapat bangunan jembatan Jika dilihat, bangunan asli hanya sampai sini Dan yang ini seperti tambahan Kemungkinan ada beberapa jalur Dengan dua jalur atau lebih berada di atas Dan satu jalur berada di bawah